Eh, Dedek. Ya. Oi, Dedek. Wah. Wah. Oi, Dedek. Dedek kasep tu. Kasep. Uh, hebat oi. Dedek kasep tu. atas saya tu. Ya. Wah. Wah. wah junlah. Aduh Lagi, lagi, lagi, lagi, lagi. Aduh. Lagi, lagi, lagi, lagi. Aduh. Itu saya. Ya saya. Tidak, ieu. Wa. Dede anak siapa? Dede siapa? Nenek. Okay. Ini siapa ini? Udah? Ya. Ieu. Wa. sudah buat nak. Dadah, dadah dadah. Dadah. Dadah. Dadah lah, sudah dadah tuh. Joget Aduh